Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, dan Leslar Lovers. Love Dimanapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Mengunggah video, bersahabat ya, walaupun video lama ini saat momen Papa B, BB L mengikuti kajian. Bersahabat ya, kajian bareng meruah FC yang selalu membuat kita bangga dan kagum dengan sosok Rizky Bilar, masya Allah. Selain tentunya berolahraga, main sepak bola, Papa B juga tentunya mengikuti kajian Marwah FC. Selain olahraga, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama juga masya Allah. Saya selalu ya untuk Leslar, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik, amin Kita lihat, Masya Allah, BBL mengikuti kajian musyawarah. Ini peserta yang paling kecil nih, bersahabat, ya luar biasa, komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun hartati 245 mengatakan Masya Allah, si bayi anak soleh, peserta paling kecil mendengar kajian dakwah Alhamdulillah, dari kecil Abang Al Fatih sudah diajak sama Papa untuk mendengarkan kajian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehat-sehat semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga kita lihat di Ujian FC semalam mengunggah video momen BBL, L ya yang tentunya menyaksikan secara langsung Papa Bilar main bola dan kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Marwa FC besok main lagi ya, katanya itu Masya Allah, kita juga merindukan sekali momen Papa Bilar main bola dan ditemani oleh Lesti dan BBL, ini pasti kebahagiaan yang tiada tara yang kita dapatkan, luar biasa untuk berikutnya juga kita simak persahabat, ada Penjelasan kembali ini langsung dari ofisial Leslar Lovers Indonesia. Semalam dari Kak Rosan, persahabatan kali ini langsung dari ofisial Leslar Lovers Indonesia. Perihal kolaborasi L2W bersama Leslar Lovers Indonesia Jabodetabek, kita lihat penjelasan kali ini. Assalamualaikum semuanya. Di sini kami para admin dan sub admin Leslar Lovers Indonesia atau LLI mau meluruskan perihal kolaborasi antara LLI Jabodetabek dengan L2W. Yang pertama, kami para admin dan sub admin atau di luar admin Jabodetabek tidak mengetahui perihal adanya kolab antara LLI Jabodetabek dengan L2W. Tidak ada koordinasi maupun konfirmasi dari pihak admin LLI Jabodetabek dengan admin dan sub-admin yang lainnya. Jadi, kolaborasi ini murni keputusan dari salah satu admin Jabodetabek. Yang kedua, LLI Jabodetabek sudah membuat keputusan bahwasannya kolaborasi dengan L2W dibatalkan. Yang ketiga, kami tegaskan bahwa LLI tidak bergabung dengan L2W. Kami para admin dan subadmin admin LLI meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua atas keramaian yang telah terjadi. Kejadian ini menjadi pelajaran buat kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat para member yang sudah mengingatkan dan menegur dengan cara yang baik. Semoga kita semua tetap solid dan kompak dalam mensupport Lesler family wassalamualaikum itu penjelasan dari official Lesler Lovers Indonesia poin pentingnya untuk kolaborasi LLI Jabodetabek dengan L2W itu dibatalkan karena tidak ada koordinasi dan konfirmasi ternyata ini diadakannya hanya dengan salah satu admin saja yang mengadakan tetap sebagai fans Tersolid dan kompaknya untuk mendukung idola kesayangan Lesti dan Bilar Kemudian juga persahabat bangunin akan mengingatkan untuk warga konoha jangan lupa dukung gundal Lesti di ajang Hip Award 2022 Nominasi artis paling hip persahabat ya karena Bunda Lesti ini masuk final stage yang akan berlangsung hari Jum'at tanggal 30 Desember Satu minggu lagi persahabat ya Syarat dan ketentuan untuk mendukung Bunda Lesti yang pertama follow akun HIP500 yang kedua like postingan yang ada foto Bunda L-nya yang ketiga tukar satu poin di menu poin aplikasi Telkomsel dengan klik banner Lesti yang keempat tulis kode unik dengan format kode unik spasi komentar paling menarik mengenai Lesti dan sertakan hashtagnya HIPAWARD2022 di kolom komentar ini poin yang kelima, boleh komentar lebih dari satu kali untuk memperbesar kesempatan menang Ya, sama-sama Tri semangat voting Bunda Lesti ke Jora, tulis komentar, karena komentar bisa lebih dari satu kali untuk memperbesar kesempatan menang Bunda Lesti di HIP World 2022. Kemudian juga ya, para sahabat, kita lihat ya untuk outfitnya Bunda L, Masya Allah. Outfit yang dipakai kece-kece banget nih para sahabat. dimulai dari harga baju merek Zara yang dibanderol seharga Rp rupiah, Celana yang dikenakan mencapai Rp rupiah Dan untuk sepatu yang dipakai oleh Bunda L, merk Dior bukan kaleng-kaleng Mencapai 15.640.000 rupiah Wow, harga yang sangat super duper fantastis Berkas selalu yang untuk Bunda El mudah mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya, amin Kemudian juga bersahabat kita lihat Ini cidukan yang sangat membuat kita Masya Allah bahagia sekali ya Ketika melihat Leslar tertidur pulas Luar biasa ini momen saat mereka mau main sama lumba-lumba, eh malah ketiduran, ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian juga persahabat, ya makin gak sabar dengan kejutan surprise yang akan disuguhkan. Di hari ulang tahunnya, Abang El tinggal sebentar lagi nih persahabat, ya doakan untuk BBL, semoga sehat selalu dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin.